USD CAD bearish apakah akan melanjut bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang tertekan dengan berada di area support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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25112 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25296. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212